Sehat dan bisa menyimak kuliah ini dengan baik tanpa kendala sinyal. Pada kesempatan ini, kita masih akan lanjutkan diskusi tentang bahasa dan tubuh, dan saya sarankan Anda mendengar lagi, menyimak lagi ceramah saya tentang modernisme Cartesian nanti saya bagi linknya di bawah deskripsi karena apa yang akan kita bicarakan sekarang pada dasarnya merupakan tanggapan ulang terhadap terhadap modernisme Cartesian yang memisahkan tubuh dan jiwa Cara berpikir kartesian kita tahu, sering juga disebut cara berpikir dualistik. Itu artinya, kadang-kadang, karena modernisme berujung pada rasionalitas, berujung pada cara berpikir, kadang-kadang tubuh tidak lagi dimaknai dengan dengan sangat baik atau dengan bermakna begitu ya. Tubuh tidak lagi punya makna. Karena itu di dalam diskusi linguistik modern atau linguistik struktural, atau linguistik sausurean, kita tidak mengenal lagi tubuh, kita tidak mengenal lagi manusia. Yang kita bicarakan adalah bahasa itu sendiri bahasa sebagai fakta atau sebagai objek yang dengannya kita tidak terlalu, bukan tidak terlalu, bahkan tidak peduli dengan tubuh yang menggunakan bahasa tersebut jadi ada istilah kematian bahasa kalau tidak salah itu istilah yang sempat populer di zaman industri bayangkan bahwa kalau anda masuk ke Indomaret misalnya atau ke Alfamart atau ke minimarket manapun anda akan mengenal bahasa yang berulang misalnya silahkan masuk mau uh, pesan apa misalnya begitu ya atau anda masuk ke sebuah kafe pokoknya di dalam peradaban modern sebenarnya bahasa itu adalah suatu keberulangan berbeda dengan bahasa di pasar tradisional yang yang kita akan uh, bisa menyimak bahasa itu sesuatu yang dinagas Anda mungkin membeli Daging, eh, tapi kemudian pemilih eh, jongkok daging itu bisa bertanya Bagaimana kabar orang tuamu? Misalnya dalam bahasa Sunda, kumaha Pak Haji sehat Pak Haji gitu ya Maksud pahaji adalah mungkin ayahmu Sehingga kamu tidak sekedar membeli daging tapi juga bercerita Alhamdulillah sehat, kemarin memang sakit, oh sakit apa jadilah cerita ya. di pasar tradisional ternyata bahasa itu bertumbuh gitu bahkan di luar kontrol kita, gitu tidak berulang tetapi kalau di pasar modern bahasa itu kan mengalami kematian nah, berkait dengan tema sekarang, sebenarnya modernisme itu sendiri sebagaimana ditampakkan di dalam linguistik justru sudah mematikan tubuh. Jadi, ee, munculnya istilah dalam teori sastra modern, teori sastra struktural, di Autoroste, bahwa pengarang sudah mati, itu menandakan bahwa memang, yang dimaksud oleh teori tersebut, adalah bahwa tubuh sudah tidak berfungsi lagi. Kalau kita bicara puisi, misalnya, maka puisi adalah fenomena bahasa. Kita bicara cerpen, cerpen adalah fenomena bahasa, demikian juga novel, demikian drama, dan, dan kita dalam mengkajinya tidak lagi peduli dengan kehadiran Atau dengan biografi para pengarang. Kalau Anda membaca buku saya yang berjudul Roti Semiotika yang memadai Pada dasarnya saya sedang ada di dalam jalur modernis Karena saya mengatakan bahwa Roti sudah memadai untuk kita bicarakan Tanpa harus mengundang tukang rotinya Nah, tapi kemudian Di di masa post kita akan melihat ada upaya-upaya dari para cerdik cendekia di Eropa misalnya yang memandang tubuh itu punya makna yang luar biasa jadi tidak tidak bisa kita mengabaikan tubuh lagi contoh misalnya di dalam kajian-kajian antropologi modern, misalnya di dalam buku uh, David David le Breton sebentar ya David lebreton Breton antropologi thekop adalah la Modernité ya kalau terjemahkan ini antropologi tubuh dan modernitas ini buku buku abad 21 ya tahun 2013 tapi sebenarnya isu tentang ini tentang Tantangan ulang terhadap modernisme sudah muncul di Eropa dari Dari uh, pertengahan abad 20 postmodernisme itu sendiri sudah muncul tahun 19 katakanlah 56-an ya. atau di sebenarnya Perang Dunia kedua itu sudah mulai muncul gagasan-gagasan tersebut Nah uh, Ya kita bisa melihat misalnya bagaimana pandangan-pandangan dalam antropologi tubuh dan modernitas. Uh, David Le Breton itu mengatakan misalnya bahwa phenomenologically, lom e indecensabile desacer. Ya bahwa bahwa secara fenomenologis manusia tidak dapat dibedakan dari dagingnya, ini artinya kita memahami manusia tidak bisa tanpa tubuhnya ya. um, jadi tubuh menjadi penting gitu ya, isu ini muncul abad 21 dalam buku ini, tapi sebenarnya kalau melihat sejarah uh, seni pertunjukan misalnya Teater atau performance arts di di Eropa sendiri sejak tahun 1960-an itu sudah memunculkan aksi-aksi uh, happening art atau performance art yang yang menyakiti tubuh pelakunya sendiri. Uh, ini menunjukkan tubuh di di diajak bicara gitu. Uh, kalau menurut David Breton sendiri di dalam sumber yang lain, misalnya di dalam obsoles Le Cop* *Le Cop Mutant*. Ini artikel *Obsolescendu Cop* ini di dalam kumpulan buku *Le Cop Mutant* yang di yang di, uh, oleh. Sebentar ya, saya lupa ini dieditori oleh uh, Enrico Navarra dan Zakrang, ya. Nah di dalam sumber tersebut, David mengatakan, ini kan judulnya juga menarik ya, Ausoleskan oh, dukop bahwa ada keusangan tubuh, gitu. Ada, ada yang bisa disebut dengan mutasi tubuh. David Le LeBreton itu melihat bahwa di dalam artikel tadi, di masyarakat pasca industri, ya sekarang kan kita memasuki pasca industri, Anda sudah menikmati itu. Meskipun masih ada orang-orang yang bekerja di dalam industri, maksudnya adalah para buruh. Tetapi pada dasarnya para buruh sendiri itu mengalami uh, dua alam. Ia adalah masyarakat industri, tapi bersama dengan itu ia juga merupakan masyarakat pasca industri. Nah, anda sekarang ada di dalam alam semacam itu, masyarakat pasca industri, yang menurut David LeBreton, eh, mengandung eh, kaitan dengan problem plastisitas tubuh, ya, yang ia maknai sebagai kelenturan diri. Yang lumrah, kelenturan diri yang lumrah. Dia menyebut bahwa sains, kedokteran, sastra, seni visual, dan sinema tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang konsubstansial dengan takdir. Konsubstansial dengan takdir, ya, kalau Anda yang pernah membaca teologi kristiani mengerti konsubstansial dengan takdir ini, yang kira-kira maknanya berarti tidak lagi bermakna dari substansi atau esensi yang sama dengan takdir konsubstansial dengan takdir jadi anatomi tubuh menurut David Lebrayton ini eh, seringkali dimaknai merupakan aksesori dari kehadiran jadi tubuh kamu itu adalah aksesori dari kamu tubuh Pak Ari adalah aksesoris dari kehadiran Pak Ari. Seharusnya ia dipahami sebagai kehadiran itu sendiri. Seharusnya tubuh saya dipahami sebagai kehadiran saya sendiri, tubuh kamu dipahami sebagai kehadiran tubuh kamu sendiri. Tapi di zaman di zaman pasca industri ini, anda mengalami apa yang dikatakan oleh David Lebretan sebagai tubuh anda itu merupakan bahan mentah untuk mode dan pendefinisian ulang, ya bahkan juga disebut Britain sebagai tubuh itu sebagai tempat untuk memetak, mementaskan efek khusus. Sadar atau tidak anda mungkin pernah mengalami, paling tidak berhasrat mengubah wajah anda, mengubah <tuh> badan anda dengan aplikasi tertentu, misalnya siapa di sini ada yang yang menggunting wajahnya, lalu menempelkannya dengan wajah uh, artis yang anda sukai uh, artis k-pop misalnya, atau artis Indonesia yang anda sukai atau anda mem membuang jerawat anda sendiri, anda me me mengubah warna kulit anda sehingga lebih terang atau lebih gerak, gelap sedikit dan seterusnya uh, tubuh adalah sebuah cara untuk anda mendefinisikan ulang kehadiran anda sendiri dan tubuh merupakan tempat untuk mementaskan efek khusus dari dari aplikasi tertentu. Nah, dengan kata lain, tubuh ternyata bukan kehadiran itu sendiri, tapi selalu merupakan redefinisi bagi kehadiran. Ya. Uh, ini apa namanya? Itu juga merupakan isu yang diangkat oleh David Lebretan. Ya meskipun buku ini terbit terlambat, tetapi Sebenarnya masih mengangkat isu-isu postmodern dan juga pasca industri. Kembali ke dalam buku yang pertama tadi, anda bisa download sendiri. Antropologi Dukov adalah moderniteit. Uh, saya lihat ada juga yang sudah berbahasa Inggris, tidak berbahasa Perancis lagi, tapi saya sampai hari ini tidak bisa mendapatkan file yang berbahasa Inggris ya. entah di mana jalurnya supaya bisa mendapatkan buku itu karena saya dapat yang lihat yang berbahasa Inggris ada di Amazon harus berbayar biasa gratisan begini. Ada nah, di dalam buku yang barusan saya sebut terakhir, David Lebreton menyebutkan lagi bahwa kondisi manusia pada dasarnya adalah kondisi jasmani. Ini tentu bertolak belakang dengan cara pandang kita dari agama-agama kita. Dalam Islam misalnya manusia tidak sekedar jasmani tapi juga rohani misalnya sehingga uh, beliau me merespon teori alam pemikiran uh, modernisme kartesian sebagai sesuatu yang lain maksudnya dualisme sebagai sesuatu yang lain itu dan kata lain ya itu adalah isu lain saja gitu jangan dijadikan sebagai uh, apa Cara berpikir yang paling kokoh, bahkan dengan kritisnya, ia mengatakan cara berpikir demikian adalah representasi yang memecah kesatuan pribadi. Maksudnya, sesuatu yang disebut dengan pribadi atau personality tentu eh, tanpa ada dualisme, yakni adanya kesatuan ruh dan jiwa, apa gitu. ruh dan tubuh nah hari ini kata Breton uh, tidak menarik lagi kita bicara dualisme itu bahwa bahwa jiwa atau roh dan tubuh itu jangan lagi dipisah-pisahkan oke okay, ya nah di dalam di layar anda dapat melihat uh, apa oke okay, sebelum masuk ke foto-foto dari dari dua orang fotografer ternama, saya akan membacakan puisi Afrijal Malna dan ini juga merupakan fenomena bahasa bagaimana bahasa Menangkap gejala serupa Di tahun 1980-an Mungkin anda bisa mencari tahu apakah di Indonesia juga ada fakta bahasawi yang di tahun yang sama sekitar 1990-an sebagaimana yang tampak pada gejala happening art atau performance asia ya. jaraknya berdekatan sekali dengan kelahiran postmodernisme itu sendiri uh, puisi aprija mana yang saya akan bacakan ini hanya salah satu contoh kasus bagaimana sastra atau dalam hal ini saya tidak sebut sastra ya bagaimana bahasa karena media sastra adalah bahasa Bagaimana bahasa menggambarkan menggambarkan pencarian person yang bukan tubuh terhadap tubuh ya. ada satu rasa kehilangan dari aku lirik di dalam di dalam puisi ini sebenarnya bukan aku lirik tapi saya lirik karena aku tidak menyebut aku tapi saya uh, yang ia gambarkan dengan dengan uh, sulitnya mencari dan menghubungi seseorang bernama Merlin. Saya tidak tahu apakah Merlin yang dimaksud adalah Merlin Monbru, tapi kalau melihat konteks puisinya bahwa ia adalah seseorang yang terkenal dicari di mana-mana ada di mana-mana, tapi juga tidak ada di mana-mana, ya karena ia mewujud menjadi pamflet dan lain-lain. Ia adalah tokoh di dalam dunia eh, informasi, dunia industri informasi, dalam hal ini informasi hiburan. Baik, kita bacakan. Anda bisa uh, menyimaknya. Ya. Afrijal mana? Jam kerja telepon ini bicara dengan Merlin. Saya Merlin, tetapi Merlin tak ada di mana-mana. Merlin sedang jadi bintang. Merlin sedang jadi bintang. Saya ciptakan orang-orang menelanjangi diri sendiri, seperti menelanjangi dunia yang minta saya jadi Merliel. Ya. Lihat bahwa seorang artis misalnya tidak pernah menginginkan dirinya menjadi dirinya. Setiap artis itu menjadi dirinya karena diinginkan dunia. Berarti ya, Bahwa seorang penyanyi dangdut yang mungkin di Indonesia kan banyak dangdut penyanyi dangdut e, berrok pendek berrok mini bahkan sangat mini itu bukan keinginan dirinya tapi keinginan masyarakatnya ia menjadi begitu bukan karena ia ingin begitu tetapi karena penonton menginginkan begitu dengan kata lain tubuh Merlin tadi e, sebagaimana tubuh penyanyi dangdut itu juga merupakan e, merupakan produk industri hiburan jadi bukan keinginan sehingga setiap subjek itu di dalam zaman macam itu tidak tidak tidak bebas menentukan dirinya sendiri ya sama Pak Arief juga tidak bebas memakai pakaian jadi eh, saya berpakaian eh, batik misalnya bukan karena bukan karena eh, saya menginginkannya tapi karena orang menyebut saya dosen begitu ya kira-kira ya. kita teruskan tetapi Merlin tidak ada di mana-mana Seperti dunia tak ada di mana-mana Seperti orang tak ada di mana-mana Merlin -mana. telah jadi pamflet dari keinginan jadi manusia Ya, Oke saya potong dulu Keinginan Merlin Monroe Allah, atau Merlin yang dalam puisi ini tentu menjadi manusia Tetapi ia kemudian dikalahkan oleh keinginan manusia lain Sehingga ia mewujud menjadi pamflet kalau Anda menjadi artis dan menjadi misalnya bintang iklan billboard di Kota Serang atau di Rangkas Bitung atau di Pandeglang dan sedang memegang produk kopi terbaru, itu sebenarnya contohnya ada di dalam kisah Merlin ini. Jadi Merlin ingin jadi manusia, Anda juga ingin jadi manusia, tetapi orang lain kemudian menjadikan Anda sebagai sebagai bintang iklan billboard, sebagai bintang iklan spanduk, atau dan lain-lain. Oke, okay, kita teruskan, tolong sambungkan saya dengan dunia manapun, Merlin, jadi saya dan Merlin ini <tukar> tertukar-tukar ya, saya nyambungkan Merlin, tapi saya juga Merlin, teruskan lagi. E, saya Merlin, tetapi Merlin tak ada di mana-mana, tidur, kau menangis Merlin, saya menyaksikan orang-orang lahir dari telepon, mereka memaksa saya jadi Merlin. Mereka memaksa saya jadi Merlin dan saya meneguknya dalam putaran pil gitu ya. Jadi ya lihat <gaduh> di zaman industri juga diiringi oleh adanya kan pada pada pada tahun 1980-an itu saya waktu SMP saat itu SD SMP itu banyak sekali pil beredar. itu dan April mana menangkap menangkap gejala tahun 1986 ini puisinya tahun 1986 itu merupakan gejala yang orang seakan dimabuk oleh oleh minum oleh obat terlarang narkoba itu narkoba salah satu produk ikutan dari industri informasi oke saya mencium bau busuk dari telepon saya kehilangan kontak saya tercekik. Saya bukan Merlin. Merlin telah jadi ibu. Merlin telah jadi ibu. Dalam TV-TV merah, kuning, hijau, biru dan sepi. 1986. Baik ini juga uh, perlu diperhatikan oleh Anda yang belajar filsafat linguistik bahwa bahwa linguistik sebagaimana uh, linguistik sebagai bahasa bukan sebagai ilmu maksudnya. Itu juga bisa kita lihat fenomenanya di dalam karya sastra sebagai salah satu bagian terintegrasi dengan program studi Anda sendiri. Bahwa di situ bagaimanapun sastra melaporkan apa yang tadi disampaikan oleh pandangan antropologi dan modernitas. Karya David Le Breton. Oke, kita teruskan. Di dalam sumber yang bisa Anda baca, artikel dari Martha Dvorak, blurring bodies, garis miring blurring blurring borders, atau tubuh-tubuh yang ngeblur gitu ya, dan juga memblurnya batas-batas di ya, judulnya kira-kira menerangkan tentang kaburnya tubuh, tubuh dan kaburnya batas-batas ia juga mengutip cara berpikir dari uh, uh, David LeBreton itu. ia memulakan dengan pandangannya tentang seni di akhir tahun 1960-an tadi saya bilang bahwa bahwa uh, pasca modern itu bisa kita lihat di akhir tahun 1950-an 1956 misalnya ada sejumlah jurnal di Perancis yang membicarakan dan mengkritik modernisme dan mendorong lahirnya postmodernisme di, di akhir tahun 1960-an berarti kurang lebih 10 tahun kemudian itu sudah muncul juga seni-seni yang menurut Uh, siapa tadi Marta de Vorak, itu sudah menunjukkan gugatan-gugatannya terhadap terhadap tubuh yang selama ini kita sakiti dengan dengan rasionalis dengan rasionalitas dan maukah kita melihat kekerasan kita terhadap diri kita sendiri dan itu ditunjukkan oleh seni-seni performatif. -seni. Dia bilang bahwa seni tubuh akhir tahun 1960-an itu Mengintrogasi Peran tubuh melalui pertunjukan Kekerasan yang provokatif di mana rasa sakit Dimaksudkan untuk melibatkan Dan memurnikan penonton pasif Maksudnya penonton pasif itu adalah Penonton yang selama ini Menganggap bahwa Modernisme itu kokoh gitu Tidak usah dipertanyakan lagi bahwa tubuh dan pikiran Itu memang berbeda Tubuh dan jiwa berbeda, tubuh dan ruh berbeda namun usaha yang semacam itu dari perpembenat yang sangat menyakitkan tubuh para pelakunya sendiri anda bisa lihat mungkin di youtube saya malah pernah melihat langsung di di bandung ya di ada ada pelaku-pelaku perpembenat yang melukai dirinya sendiri gitu dulu pernah juga melihat video yang diputar salah satu senior saya di UPI, di bandung uh, yang pelakunya itu uh, apa ya menusuk dan ada juga pelaku yang me, mengerat kulit dadanya sendiri itu mengerikan sekali ya tapi tujuannya sebenarnya makna yang ingin disampaikan adalah kepenonton maukah kamu melihat tubuh kita sakit semacam ini sebenarnya mungkin mereka ingin mengatakan bahwa modernisme sudah membuat kita menderita dan ia lebih menyakiti kita ketimbang apa yang saya lakukan terhadap tubuh saya sendiri. Karena itu, menurut uh, Martha Devorak, apa yang dilakukan oleh para seniman tahun 1960-an itu sebenarnya uh, belum benar-benar belum berhasil. Ya, karena orang ternyata sudah terlalu lama hidup di alam modernisme. Jadi, jadi ia bilang bahwa seni tubuh kontemporer bagaimanapun menempatkan tubuh sebagai media geometris variabel dari identitasnya tetap dapat dibatalkan. Ya, tak lebih dari dari media geometris yang yang orang membicarakan identitas tetapi ternyata identitas kembali dibatalkan karena karena kita kembali ke alam modern lagi gitu. Jadi ada sesuatu yang sifatnya apa goldesak itu ya orang uh, orang tidak punya jalan keluar dari dari fenomena ini. Nah uh, sekarang kita sampai pada uh, gambaran lain tentang tubuh kita itu tubuh di pasar industri yang Tadi saya bilang akan disampaikan melalui beberapa fotografi Ada dua orang fotografer yang bernama Aziz dan Kuhar e, Mereka kalau anda lihat biografinya Adalah dua fotografer yang bekerja keras Jadi selalu hadir di dalam berbagai macam Perhelatan fotografi tingkat dunia Dan namanya sangat harum e, Kemudian Beberapa fotografer yang tidak mengerti dengan tujuan Ajis Kuher juga mencoba-coba melakukan hal yang sama. <laughs> ya, eh, sebenarnya mereka memainkan makna. Kalau Anda melihat foto-foto yang saya tayangkan ini, Ajis dan Kuher itu menampilkan atau memamerkan wajah-wajah yang tanpa mata, bahkan ada juga yang tanpa mulut. Jadi mereka menyerupai topeng hmm, boneka lilin ya, topeng boneka lilin, atau menyerupai patung-patung di pemakaman. Ya. Jadi ada kecacatan yang mengganggu dalam daftar sensorik mereka. Ya. Lihat bahwa mata itu kan alat sensor, mulut juga terdiri dari organ-organ yang bisa menyensor, tapi dengan... Dengan hadirnya foto-foto Ajis dan Kuhari itu, manusia hadir dengan kecacatan yang serius. Tidak semuanya cacat, tapi mata dan mulut terutama adalah bagian dari tubuh yang seharusnya tidak rusak. Nah, di foto berikutnya Anda melihat eh, ini ini foto tahun 1992an ada. Eh, Tajuk yang anda lihat Faith, Honor, and Beauty ini justru menampilkan karya-karya Ajis dan Kuhar yang telanjang tapi juga tanpa alat kelamin ya. karena itu David LeBreton mengatakan bahwa seks dan wajah itu telah dihapus ya. seks itu bukan bukan bermain seks ya, seks itu adalah alat kelamin anda jangan berpikir uh, lebih dari itu Kalau kita bicara seks, Anda harus ingat lawannya uh, gender aja ya gitu ya seks itu kan aspek biologis dari tubuh kita, ada penis, ada vagina tapi kalau kita bicara gender, maka kita bicara lelaki dan perempuan seks itu adalah fakta biologis, gender itu adalah konstruksi kultural konstruksi budaya jadi kelamin Laki-laki ya di mana-mana sama, yang perempuan di mana sama. Tetapi definisi perempuan dan laki-laki itu berbeda-beda di tiap bangsanya. Misalnya, kamu kalau jadi laki-laki, jangan pernah mengasuh anak kamu nanti. Misalnya, itu kan definisi kultural. Jadi, kalau kamu nanti menjadi suami, laki-laki, kemudian menggendong anak kamu, mengasuh anak kamu, maka kamu akan dimarahi oleh ayah kamu. Kamu laki-laki gak boleh oh, mengasuh anak kamu. Nah, itu Laki-laki bukan lagi penis, tapi laki-laki adalah definisi dari kebudayaannya. Pak Arief di perumahan Pak Arief di Puriangrek biasa belanja pagi-pagi hanya sendirian bapak-bapak yang belanja. Karena bapak-bapak lain adalah mungkin ya korban dari definisi laki-laki yang umum. Laki-laki tidak belanja sayuran. Kenapa Pak Arief masih uh, melakukannya? Belanja. Karena saya ingin bebas dari definisi tersebut. Saya manusia merdeka yang tidak dikonstruksi oleh Makna-makna kultural. Oke, kembali ke David lebreton ia mengatakan bahwa Munculnya uh, Foto-foto Ajis and Kuhar Ini menunjukkan uh, Seks dan Wajah telah dihapus Atau, dia bilang Diubah menjadi Pilihan dalam tubuh pasca manusia Jadi berarti dengan begitu kita bukan Manusia lagi, kita adalah manusia pasca manusia mungkin tanpa saya sadari handphone saya tanpa saya aktifkan aplikasi beautynya uh, sudah melakukan uh, secara otomatis memang sudah mengandung cara untuk membuat saya lebih tampan dari aslinya misalnya dan kata lain uh, saya yang difoto foto koleksi hp saya itu bukan saya yang sekarang bicara tapi saya yang saya yang sudah uh, menjadi manusia pasca manusia dalam teori Lebratan dan itu ternyata jauh sebelum muncul uh, teknologi swafoto atau apa namanya selfie ya jauh sebelum muncul swafoto Aziz Kuhar tahun 1992 sudah sudah menampilkan foto-foto yang yang yang membuat kita menyadari uh, kita adalah manusia pasca manusia. Kalau kembali ke dalam pandangan pandangan uh, David Lebritton, artinya artinya uh, kita tidak lebih, kita bahkan lebih dari subjek yang direkonstruksi oleh genetika. Kan dalam teori biologi kita disebut, kita itu lahir dari rekonstruksi-rekonstruksi genetiknya karena kita kemudian uh, memasuki teknologi informasi dan mengalami morphing morphing ya. Morp itu, morphing itu istilah uh, dalam bidang teknologi digital kalau anda melihat pernah anda juga melakukannya mungkin ya mengubah misalnya wajah anda ke wajah anda yang lain uh, dengan sangat cepat tetapi juga lembut tahapannya itu namanya morphing namanya morphing jadi itu akan uh, apa itu yang membuat anda memasuki transformasi bertahap tapi juga cepat beda dengan istilah transformasi sebelumnya kita kan mengenal istilah transformasi budaya transformasi kultura transformasi apa segala macam yang sifatnya lambat sekali seperti evolusi tetapi dalam teori dalam perkembangan teknologi digital dan dalam perkembangan pasca uh, industri, uh, kita memasuki transformasi yang cepat yang disebut dengan morphing. Ini kelihatannya jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu terjemahannya apa. Morfin. pembentukan ya, secara harfiah pembentukan, tapi ini dipakai di dalam teknologi informasi. Uh, dulu sebelum kita mengenai istilah selfie gitu ya. Uh, ya kenapa kita harus bicara soal tubuh karena begini sebelum saya lanjutkan sebenarnya mampukah bahasa kita terawat lebih abadi sebagaimana dalam alam transformasi yang lebih lambat seperti evolusi Evolusi kan perjalanan sejarah yang sangat lambat. Transformasi juga sesuatu yang secara arti awalnya adalah lambat. Tapi ketika kita memasuki transformasi yang sifatnya morphing digital tadi, tentu bahasa juga akan melakukan evolusi yang sifatnya cepat atau revolusi lah katakan. Dengan kata lain. Uh, apa yang tahun lalu bermakna A, tahun ini mungkin bermakna B, ya dengan cepatnya berubah. Dulu ada yang disebut dengan perluasan makna, penyepitan makna. Misalnya sarjana adalah semua yang yang pintar disebut sarjana. Empu Tantular, siapa lagi? Empu Prapanca itu disebut sarjana tanpa harus lulus S1. Kemudian itu lama sekali berubahnya, ya ketika muncul tradisi perguruan tinggi, Uh, lahirlah istilah yang disebut dengan sarjana itu menyempit mengalami penyempitan makna, yakni mereka yang lulusan S1 yang S2 tidak sebut sarjana lagi, kemudian sebutnya master, yang S3 sebutnya dokter, gitu. dulu sarjana adalah untuk siapa saja yang dianggap intelektual jadi lama sekali perubahannya sekarang, saya tidak tahu mungkin Anda bisa menunjukkan langsung ada kata-kata yang tahun lalu maknanya A, tahun Berikutnya bermakna b atau mungkin ada kata yang sempat keren cuma satu bulan gitu ya di Instagram atau di Facebook entah di mana saya tidak tahu dan kemudian bulan depannya sudah tidak dipakai lagi tidak ngetrend lagi apakah misalnya sekarang kita masih memakai istilah kampret dan cebong rasanya sudah hilang konteks juga nah padahal kejadian kampret dan cebong itu kan baru beberapa waktu yang lalu kenapa Kenapa sekarang kita menggunakannya, rasanya jadi lucu, karena kehilangan konteks Bayangkan bahwa Bahasa ternyata Bergerak sama Sama dengan tubuh kita Karena itu modernisme Yang yang hadir di dalam representasi uh, Linguistik modern Atau linguistik sausurian itu Barangkali harus dikaji ulang Ini fungsinya kita belajar filsafat linguistik Bukan membenar-benarkan linguistik, tetapi lebih baik dan semestinya kita melakukan daya kritik terhadap linguistik itu sendiri. Nah, kita kembali ke materi, saya masih akan lanjutkan sedikit lagi. Ada seorang, uh, ada dua lagi seniman, ya dari Jerman yang kali ini, Lawik dan Muller. Nah, sekarang kita melakukan selfie, memoto, berbagai macam wajah kita dan dan lalu menatanya sedemikian rupa dengan pinggir yang sama misalnya Dulu eh, lawik dan mular ini memanfaatkan fotomaton apa itu fotomaton? ini kelihatannya jarang dikenal istilah Di ini fotomaton itu eh, saya waktu datang ke Paris pertama kali saya langsung Dibuat buru-buru membuat foto di Fotomaton Jadi Bapak angkat saya, Pak Kamsa mengantar saya ke Fotomaton terdekat di stasiun Di bawah jalur masuk ke stasiun uh, Sorentin-Seltong ya, sorentin Itu uh, Saya langsung melakukan swafoto foto di situ dulu di Ramayana atau di mana di Serang saya juga pernah melihat ada mesin-mesin orang berfoto di di fotomaton itu. foto box ya namanya kode kita ya. Oke. Okay. Nah, uh, lawik dan Muller itu memanfaatkan fotomaton untuk untuk memotret subjek tertentu uh, ya. Dan kemudian karena mengambil beberapa tempat yang berbeda, berbagai macam fotomaton, berbagai fotobox, lalu mengumpulkannya, dan kemudian wajah itu hadir menjadi bukan individu lagi. Tetapi dalam definisi David Lebritton, menjadi lanskap hibrida yang menghilangkan subjek individu. saya ulangi lagi, bahwa kita tidak pernah menjadi individu, kalau kamu melihat berbagai macam foto kamu di HP kamu, sebenarnya kamu tidak lagi sebagai individu, tetapi kamu sebagai lanskap hibrida dan kehilangan subjek kamu sendiri, sebagai individu yang otentik nah, fenomena ini juga akan di, dirasakan di, oleh, oleh bahasa kita, karena kita akan kehilangan Kepastian terhadap makna kata-kata. Seperti hanya kita kehilangan eh, kepastian terhadap yang mana diri kita yang asli itu. Ya. Belum lagi Anda pernah difoto oleh berbagai macam kamera punya teman-teman Anda sendiri. Dan Anda di kamera Anda dengan Anda di kamera teman Anda sudah lain lagi. Ya. Jadi Anda ada dalam sebuah lanskap yang sangat luas itu. nah kehadiran fotomaton ini sebenarnya menurut David Le adalah sebuah kehadiran alat teknologi yang membuat manusia bisa bermetamorfosis di dalam zaman pasca industri atau di dalam zaman manusia pasca manusia itu manusia mengalami metamorfosa semacam itu karena ada teknologi fotomaton oke okay, saya kira uh, itu hanya beberapa gambaran ya bagaimana pasca industri itu dilanjutkan oleh masa uh, abad informasi yang membuat kita tadi di dalam teori teori uh, David lebretan sebenarnya masih merupakan pencarian identitas yang dibatalkan. Jadi, ketika kita kehilangan identitas di masa modern, atau kita kehilangan tubuh di dalam masa linguistik modern, lalu memasuki zaman postmodern, sebenarnya kita masih belum punya peluang untuk memasuki kepastian itu. Pertama, bahasa akan melakukan morphing yang sangat. Cepat, sebagaimana yang anda alami sendiri Kemudian uh, Selain itu Anda akan Anda akan kehilangan Makna yang serba pasti Terhadap terhadap bahasa yang anda gunakan Jadi Bahasa uh, Bahasa akan kehilangan kehilangan sifatnya yang dokumentatif gitu ya di dalam zaman ini maksud saya karena kalau kita melihat kajian sejarah misalnya ya, sejarah yang masih bertumpu pada kekawin pada uh, pupuh pada prasasti itu ternyata punya makna yang yang sangat abadi gitu ya dan, dan kita akan kehilangan makna keabadian kita kita akan kita akan kehilangan keabadian kita di zaman kita karena bahasa kita juga tidak pernah mengabadikan kita sama sekali Ya, saya tidak tahu, mungkinkah puisi sekarang bisa hadir untuk mengabadikan kita saya tidak tahu ya munculnya e, gejala seperti puisi-puisi Willy Fahmi dari mencatat demam kemudian loncat ke puisi-puisi unboxing yang aneh itu, itu loncatan yang jauh sekali menurut saya itu menunjukkan bahwa kita memang ada di alam yang orang bisa berubah dengan cepat lain sekali misalnya kalau anda membaca puisi-puisi W.S. Rendra yang dari zaman ia saat menulis sampai ia meninggal iramanya sama kurang lebih puisi-puisi mana juga sama dari tahun 80-an sampai sekarang kurang lebih juga sama Agus Arjono itu angkatan lamai ya, penyair tahun 1960-an eh tahun 1980 90 puisinya sampai sekarang ya kurang lebih sama nah puisi-puisi angkatan sekarang tentu saja akan menjadi uh, puisi yang morphing tadi puisi yang cepat berubah gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini uh, bisa menjadi inspirasi sehingga anda bisa memanfaatkan pandangan uh, David Le Breton kemudian kemudian memanfaatkan pandangan secara implisit dari uh, apa jalan mana sendiri kemudian dari uh, Fotografer Lawick and Muller, juga uh, Ajis dan Kuhar itu, menurut saya semua bisa menjadi pengalaman berarti untuk Anda memahami pengalaman Anda sendiri dan dalam kaitan dengan program studi Anda tentu untuk me memahami bahasa. Ya Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.